Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Sahih Muslim nomor satu, Kitab Mukawdimah, bab wajibnya meriwayatkan dari sifat Sahih Muslim satu, dan ia merupakan aksor yang matsyur dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.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 dari Abdurrahman bin Abu Layla Dari Samurah bin Jindab Dalam riwayat lain disebutkan Dan juga telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Saibah Telah menceritakan kepada kami Wakil dari Subah Dan Sofyan dari Habib Dari Maimun bin Abu Salib dari Al-Mugorrirah, Mugo bin Subah, Keduanya berkata Rasulullah Shallallahu Alai Wasallam bersabda tentang hal tersebut.